Baik, teman-teman kita akan lanjutkan tutorial kita menggunakan ProPresenter versi 7. Saya siapkan dulu programnya. Seperti ini, ini adalah yang sudah kita lakukan di tutorial terakhir. Sudah ada lagu di sini. Nah sekarang kita coba review dengan mengimport tambahan lagu ke dalam ProPresenter ini. Saya sudah siapkan lagunya di MS Word. Misalnya kita memasukkan kami memuji kebesaranmu. Pertama kita tentukan dulu mana yang verse dan mana yang uh, chorus. Ini verse 1. Verse 2. Oke kalau sudah siap kita copy. Kemudian kita kembali ke propresenter. Kita import line break, delimiternya kita kasih tiga. Nah, eh, biasanya di propeller center, dia akan menggunakan tim terakhir yang kita gunakan. Yang terakhir kita gunakan adalah tim lagu. Ada tulisan lagu di sini, berarti tim itu yang sedang kita gunakan. Library kita masukkan ke lagu-lagu, kita masuk ke edit untuk mengecek. Baik pertama sudah oke, okay. baik kedua kusaksikan bintang guru angkasa tanda kebesaranmu semua sudah oke. Okay. Kami memuji kebesaranmu sungguh besar, kawalaku. Ini sudah oke okay semua, firstnya juga sudah oke. Okay. Kalau sudah kita berjudul, kami memuji kebesaranmu. Oke, okay, kalau sudah kita langsung import. Nah, seperti ini. Lagu bersyukurlah kita lihat di sini arrangementnya dia menggunakan chorus aja. Jadi kita coba rubah ke master dulu supaya kita mudah ketika menginput lagu ke dalam playlist nanti. Oke kalau semua sudah oke sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan background. Nah untuk menambahkan background kita tentukan dulu apakah misalnya intro, verse dan chorus ini akan menggunakan background yang sama atau background yang berbeda. Kalau kita menggunakan background yang sama, biasanya background itu akan kita taruh di awal. Tapi kalau kita menggunakan background yang berbeda, maka background itu akan kita taruh di awal dari masing-masing grup. Misalnya di intro, verse, verse 2, dan chorus. Nah, sebelum memasukkan background, kita perlu siapkan dulu backgroundnya. Maka di sini di media kita perlu import media dari dalam folder yang sudah disiapkan saya sudah siapkan background di sini di dalam folder ada fast ft dan slow fast ini adalah untuk background-background lagu yang memiliki irama cepat contohnya ini saya klik nah ini, ini cocoknya untuk lagu yang berirama cepat atau ini misalnya Ya, ini juga cocok untuk lagu berirama cepat. Lalu kemudian yang berirama lambat, misalnya seperti ini. Ya, backgroundnya lebih lambat. Oke, ini hanya contoh saja. Saya bersiapkan siapkan tiga. Kalau untuk FT, ini untuk pembacaan Alkitab. Oke, okay, kalau sudah disiapkan seperti ini, sudah di foldernya masing-masing, sekarang kita kembali ke Pro Presenter. Untuk menambahkan media, seperti halnya kita menambahkan lagu, maka perlu disiapkan dulu library-nya. Library untuk media ada di sini, dalam bentuk playlist. Jadi kita buat dulu, di sini ada tiga pilihan, New Playlist, New Smart Playlist, dan New Playlist Folder. Kita buat dulu new playlist for folder. Kita kasih nama lagu-lagu. Artinya background ini akan kita gunakan untuk lagu-lagu. Lalu di dalam di dalam folder lagu-lagu ini kita buat smart playlist. Saya lebih suka menggunakan smart playlist dibanding playlist karena kalau playlist media yang kita import akan dimasukkan ke dalam foldernya proper center. Jadi semakin banyak media yang kita import maka folder atau directory dari software ProPresenter ini lama-lama akan penuh dan kalau ProPresenter ini kita install di drive drive C maka itu berarti drive C kita akan cepat penuh nah sementara saya lebih suka apabila media-media itu tetap ada di drive D atau di drive yang khusus disediakan untuk data jadi lebih baik kita gunakan smart playlist Smart playlist kita buat, lalu kita cari dia ada di folder mana disimpan. Saya simpan itu di sini, teman-teman mungkin menyimpannya di tempat yang berbeda, silakan disesuaikan. Video, loop. Nah kita mau buat dulu yang fast. Ini untuk lagu-lagu yang cepat, nah ini dua folder langsung masuk, lalu kita import lagi yang slow. Baru kemudian kita pilih dua-duanya kita arahkan ke sini Jadi semua ada di sini yang slow Ini yang fast ini. Nah kelebihan dari smart playlist ini Apabila nanti kita tambahkan video di dalam folder Yang sudah kita siapkan tadi Maka di Pro Presenter otomatis akan bertambah dengan sendirinya, jadi saya lebih suka menggunakan Smart Playlist ini sehingga kita tidak perlu lagi mengimport-import video ke dalam ProPresenter karena semuanya sudah ada di folder data Nah lagu bersyukurlah ini adalah lagu dengan tempo yang lebih cepat maka kita ambil background fast kalau kita ingin supaya background itu digunakan terus dari awal sampai akhir maka disarankan kita tarik dari media. Kita tempatkan itu sebelum slide yang lain. Baik intro, verse maupun chorus. Jadi dia ada di awal. Sehingga kalau kita mau tampilkan dia akan seperti ini. Dia akan mulai dengan background dulu. teksnya belum tampil. Kita coba tampilkan di audience. Nah seperti ini. Begitu kita klik. Lagu-lagunya akan muncul begitu seterusnya. Setiap kali kita klik, dia akan otomatis muncul seperti itu. Dan, background videonya ini akan terus dimainkan. Jadi, begitu sampai di bagian akhir di sini, dia akan kembali lagi ke awal begitu seterusnya. Jadi, sistemnya di looping, video itu akan diputar terus-menerus sebagai background. Nah, itu kalau kita mau, background itu satu background untuk semuanya. Saya hapus dulu ini. Bagaimana jika background itu berbeda-beda antara intro, kemudian verse 1, verse 2, dan chorus. Untuk membedakannya maka background harus kita drag ke intro. Ini berarti background untuk intro, lalu background untuk verse. Misalnya kita pakai yang ini. Verse 1, lalu ke verse 2. Katakanlah verse 1 dan verse 2 sama backgroundnya. Kita masukkan background itu di verse 1 dan verse 2. Karena nanti kalau misalnya ada arrangement dari chorus, dari chorus kemudian kita balik ke verse 2, maka backgroundnya juga akan berubah. Lalu kemudian ketika masuk ke chorus, misalnya kita kembali ke background ini. nah Kalau sudah, maka ketika kita memulai, dia akan mulai dengan background satu. Kita coba tampilkan di audience. Begitu masuk verse 1, backgroundnya pindah ke background yang kedua. Begitu seterusnya ketika pindah ke verse 2. Nah ketika kita masuk ke chorus, maka dia akan kembali ke background 1. Nah, misalkan di akhir chorus dia balik ke verse 2 maka dia akan menyesuaikan dengan background 2. Makanya tadi dianjurkan supaya di setiap verse itu backgroundnya harus sama, yang sampai hanya ada di verse satu. Nah, ini cara untuk menambahkan background ke dalam slide lagu yang sudah kita siapkan. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan background Live video yang sedang kita rekam di mimbar Maka kita perlu memasukkan yang namanya video input Caranya kita klik video input Lalu kita klik tanda plus Lalu kita masuk ke video input setup Nah di sini saya sudah ada DroidCam Kita coba gunakan DroidCam seperti ini Ini sudah saya setting jadi kita tinggal add Nah kalau bagaimana kalau kita belum setting, saya coba yang belum setting ya, maka kita masuk ke video input setup. Di sini akan kita masukkan berapa video input yang akan kita gunakan, kalau kita menggunakan 1, 1, kalau dua 2. Nah kebetulan di sini saya gunakan satu, kita kasih nama, di sini saya sudah kasih nama DroidCam, karena saya menggunakan DroidCam. Ini menggunakan rekaman dari handphone, kita pilih di sini ada DroidCam-nya. Kalau yang USB ini, ini menggunakan webcam. Nah kalau Droidcam saya menggunakan rekaman dari handphone. Kalau sudah kita close. Kemudian kita input di sini. Nah kalau kita mau jadikan ini sebagai background lagu, kita tarik seperti tadi. Misalkan ini mau digunakan terus dari awal sampai akhir. Kita tempatkan di atas. Nah kita coba ini tampilannya, kita coba tampilkan di stage, nah dia akan tampil seperti ini ketika kita masukkan lagunya lagunya pun akan masuk nah seperti ini, ini menggunakan handphone, jadi handphonenya saya taruh seperti ini, kalau kita gerakkan dia juga akan bergerak oke, kalau sudah kita bisa clear all Nah, sekian dulu tutorial menggunakan media di dalam ProPresenter. Jangan lupa untuk terus mengikuti tutorial dari kami. Silakan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya setiap kali ada tutorial baru, teman-teman tetap bisa mengikutinya karena ada notifikasinya. Sekian dan Tuhan memberkati.